Tera hikmah. assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh sahabat Lentera hikmah benarkah kebanyakan penghuni neraka dari kalangan kaum wanita lalu mengapa wanita seperti diriwayatkan dari hadis Bukhari dan Muslim Nabi Muhammad wasallam bersabda Aku melihat dalam surga, maka aku melihat kebanyakan penghuninya adalah bukhoro Orang-orang pakir, dan aku melihat ke dalam neraka Maka aku menyaksikan kebanyakan penghuninya adalah wanita Hadis riwayat Al-Bukhari dan Muslim Dalam hadis lain, Rasulullah S.A.W. menjelaskan tentang wanita penghuni neraka Dari Imran bin Hussein, dia berkata Rasulullah Wasallam bersabda Sesungguhnya penduduk surga yang paling sedikit adalah wanita Hadis riwayat muslim dan ahmad Muncul pertanyaan di benak kita Apa yang menyebabkan kebanyakan dari kaum wanita yang berada di neraka Enam diantaranya adalah Sebelum kita lanjut Jangan lupa tekan tombol subscribe Lantara hikmah Aktifkan tombol lonceng Bagikan ke teman-teman kalian jika kalian suka dengan konten-konten kami. Satu, memamerkan aurat. Wanita yang memamerkan aurat atau memperlihatkan aurat kepada yang bukan mahromnya adalah wanita calon penghuni neraka. Mengapa demikian? Karena aurat wajib hukumnya untuk dijaga. Jika aurat wanita terlihat maka setan akan menungganginya untuk membuat laki-laki yang melihatnya tergoda. 2. Wanita berpakaian tetapi telanjang Pusana perempuan kerap mengalami perkembangan dari masa ke masa. Tidak ketinggalan kaum muslimah dengan mode hijab mereka, sehingga tidak sedikit wanita sekarang yang berpakaian tapi telanjang. Maksudnya, meski berpakaian tetapi menggunakan bahan yang tipis dan menampakkan bentuk tubuhnya Wanita seperti inilah yang diancam tidak bisa masuk surga Nabi Muhammad Wasallam bersabda Wanita-wanita yang berpakaian tetapi mereka telanjang lenggak lenggok kepala mereka karena sombong dan berpaling dari ketatan kepada Allah dan suaminya Kepala mereka seakan-akan seperti penuh unta. Mereka tidak masuk surga dan tidak mendapatkan wanginya surga Padahal wanginya boleh didapati dari jarak perjalanan sekian dan sekian Hadis Riwayat Muslim dan Ahmad Tiga, Durhaka terhadap suami Ketika seorang wanita menjadi istri, maka ia harus patuh terhadap suaminya. Patuh di sini berarti mengikuti perkataan suaminya yang baik dan sesuai dengan syariat Islam. Dan apabila ia mampu menjalankan hal tersebut, maka Allah akan membukakan 8 pintu surga dan ia bisa memilihnya sesuka hati. Namun sebaliknya, jika seorang istri durhaka kepada suaminya, maka Allah akan mengajabnya dengan ajab yang pedih. Misalnya, ia mengungkit-ungkit keburukan si suami dan melupakan kebaikannya, kemudian mengumbar-umbar kejelekan suami di depan masyarakat, berkata kasar dengan suami tanpa alasan, dan berbagai macam perbuatan lain yang menyakiti hati suami. Balasannya adalah neraka. bicarakan aib orang lain Wanita yang suka membicarakan atau membuka aib orang lain adalah wanita yang akan menjadi penghuni neraka Mereka akan disiksa di neraka Dan kelak mereka akan memakan daging tubuhnya sendiri Allah berfirman Hai orang-orang beriman Jauhilah kebanyakan prasangka Kecurigaan Karena sebagian dari prasangka itu dosa Dan janganlah mencari-cari keburukan orang Dan janganlah menggunjing satu sama lain Adakah seorang di antara kamu yang suka memakan daging saudaranya yang sudah mati? Maka tentulah kamu merasa jijik kepadanya. Dan bertakwalah kepada Allah Subhanahu wa taala. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala Maha Penerima Taubat lagi Maha Penyayang. al hujarat ayat 12. Lima, memakai parfum yang berlebihan. Seorang wanita yang memakai parfum secara berlebihan adalah hukumnya haram, sesuai dengan hadis berikut. yang mengenakan wewangian lalu melalui sekumpulan laki-laki agar mereka mencium bau harum yang ia pakai maka perempuan tersebut adalah seorang prajurit hadis riwayat Anasai, Abu Daud Tirmizi dan Ahmad Syekh Al Albani dalam Sahihul Jami nomor 323 menyatakan bahwa hadis ini sahih Memang benar akan tetapi yang dimaksud hadis tersebut adalah parfum untuk keluar rumah dan laki-laki bisa mencium wanginya dan bisa membangkitkan sahwat laki-laki. Namun bukan berarti wanita tidak boleh memakai parfum dan membiarkan badannya bau tak sedap. Parfum seorang laki-laki adalah yang tidak jelas warnanya, tapi tampak bau harumnya. Sedangkan wangian perempuan adalah yang warna jelas namun baunya tidak begitu tampak. Hadis riwayat baik dalam Syu'abul Iman nomor 7564 hadis Hasan lihat, pikih sunnah Lin nisa halaman 387 6 tidak pernah sholat seorang wanita tidak sholat merupakan calon penghuni neraka secantik apapun wanita setinggi apapun pendidikannya bahkan walaupun ia taat dengan suaminya namun tidak pernah sholat maka ia tetap calon penghuni neraka Rasulullah SAW Diperlihatkan pada suatu kaum yang menggenturkan kepala mereka pada batu Setiap kali benturan itu menyebabkan kepala pecah Kemudian ia kembali kepada keadaan semula Dan mereka tidak terus berhenti melakukannya Lalu Rasulullah Wasallam bertanya Siapakah ini? Wahai Jibril Jibril menjawab Mereka ini orang yang berat kepalanya untuk menunaikan sholat batu Hadis riwayat at Berani Itulah ciri-ciri wanita yang dijamin masuk neraka Ketuali mereka bertaubat kepada Allah subhanahu wa ta'ala sebelum kematian menjemput. Sahabat dan era mudah-mudahan kita diberi hidayah untuk bisa menjalankan perintah Allah dan menjauhi segala rarangannya. Amin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.